benar apa jadi perkenalkan oh, nama Raihan syaratnya oh, gini, Raihan asalnya oh, dari right. Sleman. apa <SILENCIO> Kita <Bukanku. SILENCIO> Halo, nama aku U D A, -A udah Isyarat udana... Isyarat panggilannya seperti ini, DANA. Baik, Bukan C ya, tapi O. kelas 8 SMP. Oke. Okay. Ya, namanya yang Ewan, tidak pakai masker berarti gambar, kita lihat. Juga ada yang datang saja. Terus terus. Hmm, Halo Nama aku Dian. panggilannya dia seperti ini. eh Hai.